para youtuber jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng para youtuber jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng kawan-kawan youtuber sore ini saya pada youtube channel nge-vlog jalan raya mau ke kampung tua kawan-kawan youtuber dari Simpang Barelang terus mau ke Barelang jalan Trans Barelang sekitar 5 kilometer belok kanan ada satu perkampungan namanya Kampung Tua Tanjung Undap Kampung ini sudah sangat lama kawan-kawan YouTuber. Di kampung ini air sudah masuk kawan-kawan YouTuber, listrik atau PLN sudah masuk kawan-kawan YouTuber. Akan tetapi pertanyaan kita adalah jalannya kawan-kawan YouTuber. Jalannya masih tanah liat kawan-kawan YouTuber atau bauksit kawan-kawan YouTuber. Di saat hari hujan Tanah ini akan sangat licin Mobil akan berkelok-kelok kawan-kawan tuber Di saat musim kemarau Jalan ini penuh dengan debu kawan-kawan tuber Ini dia jalannya kawan-kawan tuber Kita tidak tahu kenapa pemerintah Belum membangun-bangun jalan ini Yang jelas kita tahu Jalan ini sudah tahunan lah Sejak kampung ini ada Jalan ini belum pernah diaspal kawan-kawan tuber Padahal ini kampung tua di Batam ini terdapat banyak kampung tua kawan-kawan tuber. tetapi semua fasilitas sudah dipenuhi kawan-kawan tuber. akan tetapi jalan ini belum dipenuhi kawan-kawan tuber. kita berharap, masyarakat di sini berharap, pemerintah akan memperbaiki atau mengaspal jalan ini atau semenisasi jalan ini beberapa tahun ke depan kawan-kawan tuber. kawan-kawan youtuber, pengendara sedang melewati jalan Tanjung Undep kawan-kawan youtuber Sangat berharap semua jalan-jalan yang ada di Batam, di aspal, agar warga di sekitar tidak kesulitan untuk memasuki kampung kawan-kawan youtuber. Ini adalah kampung tua, kampung tua Tanjung Undap. Tubuh kampung tua, prasastinya ada di sana, kawan-kawan youtuber di kampungnya, kawan-kawan youtuber. Tapi kita sangat prihatin, keadaan jalan ini sangat, kalau boleh dibilang, sangat menyedihkan lah hujan becek. Kemarau berdem, kawan-kawan youtuber, kita akan top, kawan-kawan, kawan-kawan youtuber. Ini adalah sebagian yang jalan becek, berlobang, kawan-kawan youtuber. Jalan menuju ke Tanjung Undap, kawan-kawan yang penuh dengan lekoh lekokan dan penuh lobang-lobang, kawan-kawan youtuber di kampung ini bermukim ratusan warga, kawan-kawan youtuber. Kawan-kawan netuber, -kawan ini adalah sebagian jalan berlobang. Sementara di perkampungan ini listrik sudah masuk kawan-kawan Tubar Kita tidak tahu kenapa jalan ini belum diangus sekian tahun kawan-kawan netuber. Kawan-kawan Tubar seperti kita ketahui, mau memasuki jalan ini di samping kiri kanannya berdiri PT-PT besar kawan-kawan Tubar Seperti yang di samping ini ini adalah PT kurang tahu namanya kawan-kawan youtuber tapi yang jelas ini adalah PT Pembibitan Ayam kawan-kawan youtuber, penetasan ayam sangat besar kawan-kawan youtuber tapi jalannya sangat jelek kawan-kawan youtuber kita berharap pemerintah dengan secepatnya membangun jalan ini kawan-kawan youtuber Kawan-kawan youtuber kita ambil lagi sebagian jalannya kawan-kawan youtuber sangat jelek kawan-kawan youtuber Kawan-kawan youtuber kita telah sampai kepada pintu masuk kampung tua Tanjung Undap kawan-kawan youtuber itu dia gubunya kampung tua kawan-kawan YouTuber, kampung yang dilindungi oleh pemerintah kawan-kawan YouTuber. Yang disahkan pemerintah menjadi kampung tua kawan-kawan YouTuber. Tapi kita melihat kondisi jalannya masih memprihatinkan kawan-kawan YouTuber. Kita berharap pemerintah dengan secepatnya membangun infrastruktur di sini kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber Samuel Sianipar par YouTube Channel dari Tanjung Gundap, Barelang Batam. Okay, オーケー。I'll